Man of the Match Real Madrid versus Shakhtar Donetsk, Rodrigo Rodrigo terpilih menjadi pemain terbaik dari laga match d 3 fase grup Liga Champions 2022-2023 antara Real Madrid versus Shakhtar Donetsk Kamis 6 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid memenangi laga ini dengan skor 2-1. Kos Blancos unggul 2 gol lebih dahulu lewat aksi Rodrigo dan Vinicius Junior sebelum Shakhtar memperkecil skor berkat gol Alexander Zubkov. Berkat hasil ini Real Madrid kini kokoh bertengger di puncak klasemen grup F dengan poin. Di sisi lain, Shakhtar menempel di posisi kedua dengan poin empat. Panelis teknik UEFA memilih Rodrigo sebagai Player of the Match. Selain mencetak gol pembuka, Rodrigo memang juga memberi assist untuk gol Vinicius. Mencetak gol, memberikan umpan kepada Vinicius Junior untuk gol kedua dan menciptakan peluang bagi Benzema dan yang lainnya untuk mencetak gol juga bagus dalam bertahan, ujar panelis teknik UEFA. Bermain selama 80 menit, Rodrigo tercatat melepas empat tembakan, mengirim dua operan kunci dan menciptakan dua peluang emas. Sadio Mane dukung Karim Benzema memenangkan Belon Dior 2022 Pemain anyar Bayern Munich, Sadio Mane, mendukung bomber andalan Real Madrid, Karim Benzema untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2022. Padahal, Mane dan Benzema sama-sama masuk nominasi untuk penghargaan yang pemenangnya akan diumumkan pada 17 Oktober mendatang di Paris, Prancis itu. Mane menilai bahwa Karim Benzema memang layak untuk memenangkan penghargaan bola emas tersebut setelah musim lalu tampil menggila bersama Real Madrid untuk memenangkan La Liga dan Liga Champions Eropa. Di final Liga Champions, Benzema yang membela Madrid mengalahkan Liverpool yang diperkuat Sadio Mane dengan skor tipis 1-0. Sejujurnya, saya pikir Karim pantas mendapatkannya tahun ini, kata Sadio Mane dikutip dari Daily Mail. Dia menjalani musim yang hebat bersama Real Madrid, dia memenangkan Liga Champions, saya pikir dia pantas mendapatkannya, jadi saya senang untuk mengatakan dia adalah favorit pemenangnya. Sadio Mane sebenarnya juga memiliki prestasi yang cukup mentereng pada tahun 2022. Selain memenangkan Piala Afrika bersama Timnas Senegal, Mane juga berhasil mempersembahkan gelar juara Piala FA dan Piala Liga untuk Liverpool di musim 2021-2022. Namun ia tetap menganggap Benzema lebih layak untuk memenangkan Belon Dior 2022. Saya tahu saya memenangkan Piala Afrika, itu melegakan bagi saya dan seluruh negara Senegal. Dan saya sangat senang telah memenangkan piala Afrika pertama saya dengan negara saya. Tapi saya pikir Karim yang pantas mendapatkannya dan saya benar-benar percaya itu. Lanjutnya. Pada musim lalu, Belan Dior dimenangkan oleh Lionel Messi, mengalahkan Robert Lewandowski yang dianggap lebih layak untuk meraihnya. Cedera serius, kiper utama Real Madrid berpotensi absen di El Clasico. Kiper utama Real Madrid, Thibaut Courtois, diragukan tampil membela Los Blancos dalam laga El Clasico melawan Barcelona pada 16 Oktober mendatang. Madrid baru saja kedatangan Karim Benzema pasca cedera ototnya selesai. Namun, mereka harus kehilangan Courtois lantaran mengalami masalah pada pinggulnya. Kiper asal Belgia tak bermain kalau Madrid ditahan imbang Osasuna dalam lanjutan La Liga pekan lalu. Kemungkinan besar, mantan kiper Chelsea juga bakal absen dalam laga melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Kalau dirinya tak mentas, kiper Andrew Lunin menggantikan posisinya di bawah wistar gawang. Menurut laporan managing Madrid, cedera yang dihadapi Kerchois bisa membuatnya absen lebih lama. Bahkan, laporan yang sama mengkonfirmasi jika sang pemain diragukan kehadirannya dalam El Clasico di tengah bulan ini. Lunin menggantikan posisi Kerchois memiliki kemampuan refleks yang baik. Madrid memiliki pengganti yang terbilang sepadan, namun perbedaan antara dua penjaga gawang sedikit banyak bakal membuat lini belakang Real Madrid berbeda dari sebelumnya. Selain girl's choice, dua pemain Real Madrid lain yakni Luka Mondruk dan Lukas Vazquez diprediksi bisa kembali mentas. Keduanya sudah mulai berlatih dengan tim untuk laga Liga Champions. Akhir pekan lalu, keduanya harus absen lantaran mengalami masalah pada ototnya. Duh, Hazard terancam ditendang dari timnas Belgia. Situasi sulit Eden Hazard di Real Madrid diperkirakan bakal mempengaruhi perannya di tim nasional. Dengan piala dunia di depan, Timnas Belgia tengah berhitung terkait peran Hazard di lini depan. Dikutip dari Marka pada Rabu 5 Oktober, memang hingga saat ini status Hazard di Timnas masih aman. Dia diharapkan bisa mengatasi serentetan cedera dan kembali secepatnya memimpin Belgia. Namun, masih fisik membuatnya gagal memberikan performa terbaik di El Real. Intinya, pelatih Carlo Ancelotti jarang menurunkannya karena dampak minimal yang dia berikan. Hazard masih menjadi pemain yang sangat penting bagi tim nasional, itu sudah pasti, kata pelatih Timnas Belgia Roberto Martinez dalam wawancara dengan RTBF saat ditanya nasib Hazard. Pengalamannya, pengaruhnya terhadap lawan, kemampuannya mengalahkan seorang pemain dapat menciptakan bahaya, menurut dia. Tapi sekarang kami harus bertanya pada diri sendiri, apakah dia masih bisa bermain 90 menit atau tujuh pertandingan dalam waktu yang sangat singkat? Ini sangat berbeda dan situasinya bisa banyak berubah dalam 5 minggu ke depan. Lanjut dia. Semua orang tahu bahwa Eden telah memainkan sangat sedikit pertandingan untuk waktu yang lama dan itu memiliki konsekuensi. Kami akan melihat situasinya saat Piala Dunia mendekat dan melihat peran apa yang bisa kami berikan padanya. Pertimbangan lain Martinez ialah peran sementara Hazard sebagai pemain nomor 9 atau di belakang striker sebagaimana yang dicoba Ancelotti akhir-akhir ini tidak memberikan dampak apapun. Kontribusinya juga minim ketika turun dari bangku cadangan. Dia adalah pemain yang harus membawa ritme permainan sejak awal. Kami tahu persis apa yang bisa kami harapkan darinya. Tutup Martinez.